Analisa GBPUS di tanggal 14 April 2022, tren pergerakan GBPUS di sejauh ini masih berada dalam tren bullish, dan diperkirakan masih berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan GBPUS di jika terus bertahan di atas area 1.31131, karena ada potensi GBPUS di bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 1.31600, Sebaliknya waspadai jika GBPUS bergerak bearish dan bertahan di bawah area 1.30900 karena ada potensi GBPUS berbalik bergerak bearish ke sekitar area 1.30431. Sekian analisa forex untuk tanggal 14 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212